Huh? <laughs> Wah wow, teman-teman sini ada si Upin Susanti Esan Meme, Dan Zul Wow keren Tapi mereka tidak mempunyai kepala teman-teman Kepalanya terpisah teman-teman Mari kita pasang kepala mereka teman-teman Let's go Mari kita pasang kepala si Upin dulu teman-teman. Let's go. Wah teman-teman, kepala si Upin sudah terpasang teman-teman. Wow keren. Coba sekarang kita pasang kepala si Susanti teman-teman. Let's go. Wah, wow, teman-teman Kepala si Susanti sudah terpasang, teman-teman Wow, keren Coba sekarang kita pasang kepala si Esan, teman-teman Let's go Wah, wow, teman-teman Kepala si Esan sudah terpasang, teman-teman Wow keren Coba sekarang kita pasang kepala si Meme teman-teman Let's go <San> Wow teman-teman Kepala si Meme sudah terpasang teman-teman Sekarang kita pasang kepala si Zul teman-teman Let's go <tuk> Wow teman, teman Kepala si Zul sudah terpasang teman-teman <tuk> Wow keren Kepalanya sudah terpasang semua teman-teman kita pamit dulu ya Dadah